Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Ponirah, usia 61 tahun Alamat RT1 RW2, Desa Tarisi, Meluwung, Kecamatan Wonarja, Kabupaten Cilacap Kemarin mata saya gatal-gatal, beri -gatal, mata saya merah Kepala pusing, saya langsung berobat, beli obat ke apotik Hampir satu bulan